ada wheel of fortune ya. Yang aku lihat di sini untuk kamu Gemini ini kayaknya ada sesuatu hal yang berkaitan dengan makin cinta ya, makin rapat hubungan kamu ya. Jadi karena sesuatu hal dia akan makin cinta dan makin rapat sama kamu ya di sini yang aku lihat. Oke, okay, apa itu gitu kan? Kenapa kita lihat dari kartu Seven of Wands? Seven of Wands di sini aku lihat ada kaitannya dengan sesuatu hal yang terburu-buru, terus kemudian juga lebih ke arah masalah sih. Jadi dia saat ini memang lagi ada dalam masalah-masalah tertentu, ya masalah yang bukan masalah dengan kamu bukan, tapi masalah dari sisi keuangan bisnis ya dan kamu bukan termasuk orang yang ada di lingkup bisnisnya dia dalam artian kamu nggak nggak nggak sama gitu loh maksudnya beda gitu ya bukan satu divisi bukan satu perusahaan yang aku lihat tapi berbeda dan yang menjadi permasalahan adalah dia kadang suka uh, melimpahkan rasa keselnya itu seakan-akan ke kamu gitu kan, jadi yang aku lihat di sini itu itu hal yang benar-benar harus diperhatikan gitu karena kalau berulang kali seperti itu jatuhnya nanti dia bakalan melakukan hal-hal yang misalkan kayak kalau dia marah sama orang lain gitu kan karena orang lain karena sesuatu yang dimarahin adalah kamu, gitu. Jadi kamu tuh menjadi uh, penyerap, gitu. Jadi jadi disalahin istilahnya, ya. Dan itu itu nggak baik, itu nggak bener, gitu kan, yang aku lihat. Jadi uh, kamu ngomong, gitu kan, ke dia. Ini kalau kayak gini terus ini nggak baik. Kamu kenapa sebetulnya, gitu kan? Ada apa sih sebetulnya, gitu. Karena kamu masih ngerti, gitu kan. Kamu ngerti posisi dia dan ngerti juga ini dari kamu ya, dari kamu bisa bisa berpikir gitu loh. dia marah itu sebetulnya bukan ke gue, bukan ke kamu, tapi karena masalahnya dari orang lain, kayak gitu. Ya, jadi kamu ngerti dan kamu mencoba untuk menggali, nih dari dia nih kayak gimana sih, karena bukan seperti dia yang dulu gitu loh, karena ada masalah ini jadi bukan seperti dia yang dulu, dan kamu pengen sosok ini tuh atau sosok dia ini supaya seperti yang dulu mencintai kamu dan benar-benar penyayang gitu kan, sayang sama kamu gitu dan karena kamu masih sayang, karena kamu masih cinta gitu kan, karena kamu mencoba untuk benar-benar uh, mempertahankan hubungan ini gitu kan, kamu nanya ke dia, oh kayaknya nih Uh, terus dia jawab gitu kan karena ada gini gini gini terus dia cerita ke sana kemari dan akhirnya kamu tahu gitu loh bahwa apa yang dia lakukan itu adalah akibat dari childhood trauma atau dalam artian trauma masa kecil gitu yang aku lihat ya dan itu tidak baik tidak baik untuk marah-marah ke orang lain yang nggak salah gitu kan atau tegas ke orang ke orang yang kurang tepat gitu kan maksudnya kayak dia misu misu tapi misu misunya ke kamu gitu itu kan nggak baik gitu karena uh, aku aku boleh aja gitu kayak gitu cuma kan nggak baik ya untuk seterusnya gitu kan nanti takut kebiasaan gitu jadi kamu mulai mencoba untuk gimana caranya gimana caranya si dia ini biar angry ataupun rasa marahnya itu keluar dengan baik gitu loh ya Keluar biar enggak mendep Biar enggak uh, di dalam tubuhnya dia aja Bisa dikeluarkan dengan cerita Bisa dikeluarkan dengan ucapan-ucapan Dan nanti semoga aja ada solusi gitu kan Nah ketika bersama dengan kamu Kamu udah seperti itu Ya udah mencoba, yang aku lihat udah mencoba, tapi ternyata kurang, uh, kurang bisa ngena gitu kan di dia, karena balik lagi-balik lagi kayak gitu. Jadi coba aja, kalau kamu belum, coba aja ke psikolog gitu, atau ke konsultan-konsultan di bidangnya yang menjadi permasalahan dalam diri dia gitu kan. Ya, misalkan kalau childhood trauma kalau ada sisi psikologis itu berarti ke psikolog gitu kan e, atau ke psikiater mungkin gitu ya kalau ada kaitannya ke psikiater kemudian kalau ada bisnis berarti harus ke konsultan bisnis dong bukan ke kamu gitu ya kamu cukup ngedengerin iya selama ini ngedengerin iya ngasih solusi iya tapi kayaknya kurang tepat gitu kan jadi memang harusnya Kenapa enggak cerita ke konsultan bisnis aja gitu kan Atau kalau permasalahannya di arah keuangan Dia mengelola keuangan, mengelola usahanya Kenapa enggak bicara sama konsultan keuangan Kayak gitu, coba aja ya Atau konsultan-konsultan yang lain Misalkan kayak konsultan properti Misalkan ya, ter tergantung di bidang-bidang Yang menjadi masalah Konsultan pendidikan misalkan gitu ya jadi seperti itu yang aku lihat, karena ini bisa mengubah dan nanti lama-kelamaan kamu bisa lihat prosesnya, proses perubahannya. Dan dia nantinya menjadi kembali lagi seperti dulu, malah bahkan makin makin cinta gitu loh sama kamu, makin rapat sama kamu karena dia ngerasa bersyukur, udah diarahin, udah... Uh, dia ngerasa dirinya sendiri juga ngerasa baik, ngerasa alhamdulillah gitu kan kalau kalau muslim atau puji syukur sekarang beban aku udah nggak kerasa lagi gitu berkat kamu, berkat uh, kamu arahin ke arah konsultan gini gini gini masalahnya udah selesai puji syukur gitu kan uh, kepada Tuhan kepada semesta gitu dengan uh, dengan adanya ini, ini, ini, ini, gitu. Dan dia makin cinta, gitu, loh karena selama ini kamu masih tetap bersama dengan dia, masih tetap ada di sampingnya dia, mengarahkan, gitu, kan, sampai dia menjadi baik dan makin cinta sama kamu ini, gitu, kan, ya, efeknya. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.